Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saum Rasul, salam rahayu, salam sejahtera, salam hong, Sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang kita cintai ini kepada para tokoh agama yang saya hormati dan para bini sepuh rahayu yang selalu memberikan jangan dan kajiannya buat wawasan kita semua. Mari panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jujuran alam kita, Nabi Muhammad SAW, teman-teman kreator YouTube saudara-saudaraku sehat selalu di kesempatan malam hari ini kita Mari bacakan basmalah bismillahirrohmanirrohim dan terutama di negeri kita dengan adanya virus corona ini di bulan suci ramadhan ini Mari kita kokohkan hati kita untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta perlindungan dan berdoa mencerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan puji kita masih bisa silaturahmi. Tentunya malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk keselamatan kita. Nah, apa yang terjadi di negeri kita sekarang tentunya ini sebuah teguran di mana untuk kita lebih mengedepankan ataupun naluri kita untuk suatu Teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk di mana kita mengkiblat dan di sini saya akan mengulas bahan materi, yaitu Islam Nusantara ataupun Sejarah Nusantara. Suatu peristiwa ini tentunya membuat kita untuk berpikir dengan kesadaran hati nurani, di mana dengan pemahaman ajaran, ideologi, agama, terus keilmuan, di sini mari kita untuk... Menghayatinya dalam kesadaran dimana kita sebagai makhluk manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini, tentunya saya akan mengulas kajian di mana sosok budak angon, Ratu Adil, Imam Mahdi, Satrio Piningit, mana membuat kekeliruan. Wah, saudara-saudaraku semuanya, mungkin kajian ini akan menambahkan sedikit wawasan dengan pengulasan di mana. Membantu ya, sedikitnya pengalaman ataupun perjalanan saudara-saudaraku semuanya, karena di sini dengan adanya pesan "jangan para leluhur Nusantara" dengan ramalannya, dengan sesuatu yang pemahaman dimana mungkin kebanyakan mencernanya, yaitu di luar diri kita, terutama hal-hal yang bisa menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya pesan para luhur dengan aset amanah harta karun ataupun yang lainnya. Tentunya di sini coba dengan kesadaran kita semuanya jangan terfokus dengan harta atau aset amanah ini. Coba kita gali lagi hayati lagi di mana suatu kejenangan, suatu pemahaman, suatu kemuliaan ini untuk kita belajar ya merenungkan dimana akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya bahasan kali ini banyak penantian sosok imam mahdi ataupun ratu adil ini tentunya itu sebuah tuh, nama ya dimana dengan pesan para leluhur dengan kita akan membahas dengan syariat dan hakikatnya Saudara-saudaraku semuanya Berpikiran asumsinya bahwa Sesuatu akan beres dengan Adanya sosok ini Ataupun Sesuatu yang diharapkan Dimana untuk menuntaskan Permasalahan dimana Yang ada di negeri kita Dengan Pemahaman dimana ada Kesaktian, ada Misalnya memperbaiki ajaran, memperbaiki akidah, membawa kemakmuran. Nah, di sini coba kita renungi lagi, hayati lagi. Tentunya ini dimana sesuatu pemahaman untuk syariatnya kita itu tidak memiliki apapun ya. Di sini hak kuno haknya Allah mana sesuatu yang disebut syariat ini tentunya dokter ya kelihatan dengan mata nah di sini coba kita pahami lagi sesuatu yang berkaitan dengan pencarian ataupun penantian ini dengan sosok pemimpin Ratu Adil ini coba kita lihat dengan syariat dimana jasan kita Ruh kita ataupun badan kita nyawa kita yaitu milik Allah subhanahu wa ta'ala karena kita dicipta diciptakan untuk menghadap kiblat ya, pemikiran kita ucapan kita hati kita rasa kita Menghadap kiblat satu arah, di mana kita untuk menyadari kita tidak ada upaya dan tiada daya, ya, untuk memohon perlindungannya, memohon ampun kepadanya. Hakikatnya, di sini dengan keilmuannya, dengan kesaktiannya, dengan bisa membawa. Permasalahan yang ada di negeri kita, namun di sini, saudara-saudaraku, semuanya sedikitnya ada beberapa yang mungkin keluar dari pemahaman ini, karena begitu banyak eh, sesuatu yang kita tidak mengerti sebenarnya ini. Apa yang dipermasalahkan, apa yang direbutkan, karena ini semuanya itu hanya milik Allah. Hidup kita, mati kita, harta kita, jasad kita, ruh kita, dan pahamilah itu buat saudara-saudaraku semuanya, karena. Sesuatu porsi, apapun yang kita cerna, saudara-saudara pahami, yaitu tentunya di bidang masing-masing, dengan alur cerita kehidupan masing-masing. Janganlah bertanya keluar dari diri kita. Karena kalau kita bertanya ke orang lain, maka jawabannya akan beda dengan apa yang ada di diri kita. Karena orang lain pasti akan menjawab, dengan porsi di bidangnya. Nah, di sini kesadaran kita, hakikat kita memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk petunjuk, untuk bimbingan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemahaman tentang sejarah dengan aset amanah ini Tentunya jangan keliru buat saudara-saudaraku semua. Coba jujur ya dengan hati nurani kita. Sebenarnya ini kita berketuhanan apa tidak? Nah di sini sesuatu pemahaman untuk dihayati. Sebenarnya ini kita jangan merasa memiliki apapun karena ini semua hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala karena kita yang dicipta syariat dan hakikat ini selalu berdampingan, gak bisa lepas Adapun yang dibicarakan selama ini tentang hakikatnya dengan ramalan bla bla bla bla bla, bla dengan kain bejangan, ini ini ini ini ini tapi kita coba lihat lagi dengan syariatnya Kehidupan nyatanya, balikan lagi ke diri kita. Tentunya, permasalahan di sini, saudara-saudaraku, jangan merasa takut, jangan merasa memiliki karena suatu keagungan Allah itu hanya bisa dirasakan dengan hati nurani untuk menghadapnya itu dari hati kita masing-masing. Adapun perbedaan pendapat, adapun perbedaan ajaran, adapun pemahaman yang berbeda itu sudah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang saya mau sampaikan hari ini yaitu Jangan terfokus dengan aset amanah ini, adapun komentar-komentar yang begitu pedas, namun di sini kita percayalah hanya kepada Allah kita meminta. Dan buat saudara-saudaraku yang masih kebingungan, cobalah untuk melepaskan ataupun merenungi lagi. Siapa kita, dan pahamilah akan diri manusia. Bila engkau tidak ingin di penghujungnya merasakan kekecewaan, merasakan penderitaan, ataupun dengan badan jiwa raga kita akan melakukan suatu kebodohan di mana. Kita tidak mengenal akan diri kita sendiri. Dan mohon maaf lahir batin saya, apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, namun di disini saya menyayangi saudara-saudaraku semuanya, karena kita makhluk untuk saling mengingatkan, dimana suatu kajian dan wawasan pengetahuan ini harus bermanfaat buat satu sama lain. Dan mohon maaf lahir batin sampurasun di orang Sunda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh